Halo guys, welcome back to my channel balik lagi di channel aku Nur Indah Sari di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana cara mengedit thumbnail kostum dan gimana cara pasangnya nah, kalau kalian membuat thumbnail kostum atau mengedit thumbnail kostum kalian bisa tambahkan teks maupun foto untuk memberikan sedikit gambaran kepada penonton kalau video kita itu ngebahasnya tentang apa sih dan orang tuh bisa bakalan ngeklik video kita kalau thumbnailnya itu bagus nah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya Kalian bisa download dulu aplikasi Pitch di Play Store. Terus kalau udah kalian tinggal klik aja. Nah, ini dia beranda Pitch Art. Terus kalian langsung klik aja logo plus yang ada di bawah. Nah, di sini kalian bisa scroll aja ke bawah untuk memilih latar belakang yang ingin kita jadikan thumbnail. Nah di sini aku pakai yang latar berwarna ini aja ya guys karena ini tuh gratis dan di sini itu juga banyak banget pilihan warnanya kalian tinggal sesuaiin aja kalian mau warna apa. Nah di sini aku mau pakai yang warna biru muda ini aja langsung aja kita klik. Nah kalau sudah seperti ini kalian bisa ubah dulu rasionya. Kalian klik aja menu fit. Terus kalian pilih rasio. Nah sini aku mau kasih tau dulu ke kalian setiap kali kalian mau bikin video atau mau bikin thumbnail kalian pilih yang ukuran 16 banding 9 Karena itu adalah ukuran yang pas yang udah direkomendasikan oleh youtube Langsung aja kita klik yang rasio 16 banding 9 Nah kita zoom aja sampai semuanya itu berwarna biru untuk menyesuaikan ukurannya Nah kalau udah kalian ceklis aja Nah, kalau sudah seperti ini kalian bisa tambahkan foto. Kalian klik aja yang menu foto. Nah, di sini kalian pilih foto mana yang ingin kalian tambahkan. Kalau udah kalian klik aja tambahkan yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini aku cuman mau ngambil foto aku aja dan latar belakangnya itu aku mau buang langsung aja kalian klik menu gunting. Terus kalian pilih yang orang Nah, nanti warnanya akan merah seperti ini ya, Guys. Itu yang akan kita ambil. Nah, di sini kita tinggal Sesuaiin aja kita mau taruh fotonya di mana. Kita geser-geser aja sampai kita itu yakin mau ditaruh di sini. sini aku zoom-zoom, kalian bisa juga untuk memperbesar. Nah, kalau sudah selesai kalian bisa klik Tombol plus yang ada di samping kiri itu yang di bawah. Nah kalian juga bisa menambahkan teks. Kalian klik aja menu teks. Nah di sini kalian tinggal ketik aja. Di sini aku mau nambahin teksnya itu. Nah kalian bisa tambahkan teks yang bikin orang itu penasaran sama video kita. Di sini aku mau isi. Gak bisa ganti thumbnail. Nah di sini kalau misalkan kepanjangan nanti itu akan ke baris yang kedua. Nah di sini aku cuma memakai satu baris aja, jadi yang di bawah itu aku hapus aja. Nanti aku bikin lagi. Nah kalau sudah selesai kalian klik aja checklist yang ada di pojok kanan atas. Nah di sini kalian bisa ganti fontnya atau tulisannya mau seperti apa. Di sini aku enggak ganti sih, aku pakai yang biasa aja. Kalau udah kalian bisa pilih warna, kalian klik aja yang menu warna itu. Nah, di sini kalian bisa pilih warna apa yang ingin kalian pakai untuk teks kalian di sini banyak banget pilihan warnanya. Kalian tinggal sesuin aja kalian mau warna apa. Di sini aku pilih yang warna biru. Terus kalian bisa juga tambahkan coretan. Kalian klik aja yang menu coretan. Nah, di sini kalian bisa sesuin aja intensitasnya itu mau seberapa. Di sini biasanya aku fullin aja ya, Guys. Nah, kalian tinggal sesuaiin aja teksnya itu mau kalian taruh di mana. Kalian geser-geser aja. Nah, terus kalau udah kalian bisa tambahkan teks lagi yang thumbnail itu ya, Guys. Kalian klik aja logo plus yang ada di bawah. Terus kalian klik aja yang menu teks. Nah di sini aku mau ketik lagi teks yang tadi karena tadi itu kepanjangan jadi aku ketik lagi karena aku cuma mau pakai satu baris aja. Nah kalau udah kalian checklist aja. Nah sini aku cuma pakai yang tulisan biasa itu aja ya guys di sini aku langsung aja pilih warnanya masih pakai warna biru dan intensitasnya itu aku fullin aja sampai 100 terus kalian sesuaikan lagi teksnya mau ditaruh di mana nah di sini aku mau tambahin lagi gambar yang udah aku ambil dari isi video aku aku screenshot di sini langsung aja kita klik logo plus yang ada di bawah terus pilih menu foto kalian klik aja foto mana yang ingin kalian gunakan nah kalau udah kalian klik aja tambahkan nah aku zoom dulu nah di sini aku cuman mau ngambil gambar yang di tengah itu aja ya guys yang kotak putih itu jadi langsung aja kita klik yang menu potong yang ada di bawah nah seperti ini tampilannya kalian tinggal geser-geser aja ke samping sampai mana gambar yang ingin kalian ambil nanti itu akan ke potong ya guys Terus kalian sesuain aja, kalian pasin aja. Nah kalau udah kalian langsung klik aja checklist yang ada di pojok kanan atas. Terus kalian tinggal sesuain aja gambarnya mau kalian taruh di mana. Nah di sini aku mau tambahin lagi sedikit gambar seperti yang tadi isi video aku yang aku ambil dari screenshot. Nah langsung aja kita klik tombol plus yang ada di bawah. Kalian pilih foto. Kalian klik aja, terus tambahkan. Nah, sini aku mau potong seperti yang tadi caranya. Nah, kita geser aja yang di pinggir-pinggirnya itu ke tengah-tengah gambar yang ingin kita ambil. Nah, nanti yang sersisa itu adalah yang kita ambil. Kalian geser terus aja, sesuaikan sampai mana tulisan yang ingin kalian ambil. Nah kalau udah kalian langsung klik aja checklist yang ada di pojok kanan atas. Nah kalian tinggal sesuaikan aja ukurannya dan kalian tuh mau taruh di mana. Nah di sini aku mau tambahin stiker kalian klik aja tombol plus yang ada di bawah. Terus kalian pilih yang menu stiker. Nah sini banyak banget pilihan-pilihan stikernya kalian bisa pilih aja kalian pilih yang mana. Nah, di sini kalian bisa cari sendiri aja stiker mana yang ingin kalian gunakan. Kalian klik aja yang di pojok kanan atas itu. Terus kalian ketik di sini stiker apa yang kalian mau gunakan. Kalian ketik aja stiker apa yang kalian perlukan. Kalau udah kalian search. Nah, di sini akan muncul stiker yang kalian ketikan tadi. Nah kalian pilih aja stiker yang tidak ada logo mahkotanya. Karena yang ada logo mahkotanya itu berbayar ya guys. Kalian pilih aja yang tanpa logo mahkota. Nah di sini aku mau pakai stiker yang ini aja. Langsung aja aku klik. Kita sesuaikan aja. di sini aku mau tambahin teks lagi. Kalian klik aja tombol plus yang ada di bawah. Terus kalian pilih menu teks. kalian ketikkan aja teks apa di sini aku masukkan verifikasi nomor hp terus kalau udah kita checklist aja terus kalian pilih warna di sini aku pilih yang warna merah terus kalian sesuaikan intensitasnya kalian fullin aja Nah kalau udah kalian tinggal sesuaikan aja teksnya mau taruh mana. Di sini aku mau tambahin lagi teksnya. Kalau udah kalian checklist aja. Nah kalian lakuin aja caranya seperti yang tadi ya guys. Sekarang kalian cocokkan aja ukurannya. Kalau sudah selesai kalian bisa klik aja checklist yang ada di pojok kanan atas. Nah, terus kalian klik aja tombol panah yang ada di atas untuk menyimpan fotonya ke galeri. Nah, kalau sudah selesai, kalian tinggal pasang aja. Kalian masuk aja ke Google Chrome. Terus kalian ketik di kata pencarian YouTube Studio. Kalian klik aja yang paling atas, YouTube Studio. Kalau sudah selesai, kalian klik aja menu play yang ada di samping kiri itu. Terus kalian pilih video mana yang ingin kalian edit Kalian klik aja judulnya Terus kalian klik yang logo pensil Kalian scroll aja ke bawah Terus kalian klik aja yang upload thumbnail Terus kalian pilih foto Nah kalian klik aja foto yang udah kita edit tadi Nah ini dia sudah selesai thumbnailnya udah terpasang Langsung kalian klik aja simpan